Tepatnya di Kucing, Sarawak ya, Malaysia So, jom kita tengok videonya guys Ini daripada channel channel P.I.Maging guys Oke, okay. so jom kita tengok videonya, let's go ayo. Ibu, makasih banyak ya bu ya oh, Oke, okay, okay. <laughs> okay, jadi teman-teman tadi saya ngobrol sama warga Melayu Kemudian okay. mau lanjut jalan ada tumpangan motor Jadi nanti saya akan barengan sama abang ini Oke, okay. makasih ibu ya Oh, itu dengan bang siapa, nih bang? Ya. Oke, selamat jalan. Alhamdulillah nah, akhirnya dapat tumpangan kita. Eh, di sini kayak perkampungan, guys. Di Indonesia sama ya. Di Jawa Timur rata-rata hampir seperti ini untuk perkampungannya. Oke. Ini berarti kampung banget ya. Kita boleh lihat di sini, guys. Jarang ada rumah ya. Oke. Okay. Masya Allah, cantik ya. Suasananya tuh loh guys. Kayak ada terus sejuk gitu. Tapi nggak tahu aslinya ya. Oke. Okay. Oh, bangunan apa tuh yang besar Oh, masih jarang sekali rumah di e, sini, Guys. Ini lorong pertama. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Dengan Bang siapa? Hah? Bang siapa? Bang, bang Oh, Bang ya, ya. Makasih bang banyak Bang, siapun bang siapun ya. ya. ya, ya, ya, ya. <laughs> Oke, jadi saya udah sampai di okay. perkampungan Jawa, namanya Sari Arjuna. Eh, Sri Arjuna, ya? Sari Arjuna. Ya? Ini perkampungan Jawa, Jawa, Sri Arjuna. Ini lorong pertama sini. Oh, ya, dari oh. ujung selatan ini lorong pertama. Ini lorong pertama. Yeah. Oh, okay. abang, sini. Warga sini yeah? abang warga sini juga? Ya. Abang warga sini. Ya. Bukan Jawa. Jawa. Jawa juga? Yeah. <laughs> Pas kebetulan. Yeah. Yeah. Yeah. Pernah ingat Jawanya daerah mana? Huh? Jawanya daerah mana dulu? Nah. Mo yangnya. Heeh, mo yangnya. Mo yangnya Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh. oh, oh. Bisa ora ngomong bahasa Jawa? So. Bisa. Bisa. So. Hari-hari ngomong bahasa Jawa apa? Yo. Oh. Yo, yo, Jawa, lo, Jawa yo dudu Jawa lho, besar. Heeh. Oke. Apa arep ini ndi iki? Arep kerja. Oh, kerja. Oke. Ini masih podo wae wong Jawa. Tapi kelahiran ngene. <begini. laughs> Masya Allah lah guys Habis ini saya mau coba Telusuri perkampungan Jawa yang ada di Sarawak Ini kebetulan Nama kampungnya Sri Arjuna Ini lorong pertama Ditulis di situ lorong Sri Arjuna 16 Jadi karena saya itu masuknya dari Batu, 7, Batu 12 maksud saya Kurang lebih sekitar 2 kiloan mungkin sampai sini Itu saya jalan kaki Sampai di Behujung uh, Kampung Jawa yang ada di Batu 12 itu Saya ngobrol sama orang Melayu Kemudian ikut numpang, dikasih tumpangan oh, sama warga Melayu sampai okay. ini yang pilih perkampungan Jawa yang ada di sini wah, Terus. luar biasa mas, Makasih banyak, saya lanjut jalan ya, okay. yeah. ayo mas ya yeah. okay. ini berarti masuk sana? itu rumah-rumah ya? ini rumah, ah. jalan tuh rumah apa itu? yang kalau di sini ada rumah lagi ah. kalau yang itu? patah lagi balik oh, puntu berarti. Nah, kalau yang sana? sama juga oh, iya, ya di sana ikut, eh, apa itu? Musola, surau di sebelah sana ada lagi lorong-lorong lagi, tapi ah, tembus okay. dari ini ya, sampai ke lorong tuanya sampai sana. apa uh, first lorong, oh, terakhir lorong ya. uh, pertama, lorong, ya. oh, ini ya, termasuknya yang terakhir. Ya, uh, kalau tapi dari sana lah, uh, kalau dari sana ini terakhir ya. ini karena saya datang dari batu 12 ini ya. masuk pertama ah, di sini. Ya. Ah, Oke, okay. <laughs> makasih Mas, okay. Mas Saiful ya, Mas siapa? Mas Faisal. Oke, mas Faisal. Oke, okay. yeah. okay, kita jalan susuri. Perkampungan Jawa yang ada di Kucing Sarawak, Malaysia Kita dari sini dulu Oke, okay, bisa-bisa bahasa Jawa juga loh guys, keren ya <laughs> Jadi kita bisa lihat di sini Apa uh, Fasilitas umumnya Kalau kita perhatikan Masuk jalan kecil ataupun Gang kecil, ini kan bisa dikatakan Gang, masuk gang okay. aja udah Aspal Di Malaysia ini nah. Ini padahal rumah-rumah warga, kemudian di sisi rumah-rumah semacam itu, itu udah aspal. Oke, okay. nah, ini sampai sana adalah perkampungan Jawa. Cantik, loh, guys! Suasananya masih asri banget. Suara-suara, ya kan? Ayam burung. Oke, okay. ini kita mau coba masuk ke lorong atau gang. Di sini disebutnya Tadi enam belas ya, 14 ya. Di lorong. Nah ini 14. belum. Ini dari aspal tapi rusak kayaknya aspalnya atau gimana guys? Nih kalau kita perhatikan setiap rumah di sini sudah memiliki mobil. Oke, okay. Ya Allah kayak di mana gitu loh guys Asli Kalau kita ke kampung-kampung Indonesia juga seperti ini Suasananya gitu Ada pokok apa namanya tuh Kelapa Aduh Ya Allah macam balik kampung lah Dewan Sri Lestari Kampung Sri Arjuna Jadi di oh, jadi kucing Sarawak jauh. itu banyak Berasa orang Jawanya ya. Ada warung makan, warung kecil okay. kita mau coba. Mampir di sini, ya, Pak C. Mau minum? Min yang ini Mas. Pecel, tempe, tempe. tempe biasa tempe. Ini berarti iya. andalan nih Wong Jawa. Iya, iya. <laughs> tempe. Uh, kuban, Kuban, oh, Ono ya. Engkong, Engkong, Yono taya benar macam-macam makanan uh, orang Jawa jadi uh, masalahnya nggak yang diterapkan no iya. uh, kalau kita perhatikan cara bicara daripada Mbaknya ini ini logatnya masih kental banget dengan bahasa Jawa seperti itu guys uh, maksudnya paling sebagian toh sing ah, dinner tandingan iya, iya. padahal wa ke oh, iya. jenis wa ke hmm. engkong kan iwa ayam iya, itu satu ekor, 1 ekor. Yeah. Yeah. keren sih Oh, bakso. aku mau kono. Mas Tapi cilik memang Iya. Kalau untuk bakso ada yang besar ada yang kecil di sini guys. Kalau istilahnya bakso yang biasa kayak gerobak-gerobak gitu yang kaki lima atau pakai motor itu kecil-kecil baksonya. Tapi kalau sudah di kedai itu beda lagi, itu besar-besar. Di -besar. cili, kata. jadi gua apa, Dek? kan saya model saya lo lho, Bu. Model saya mencari pelanggan, mencari konsumen. Ada bakso yang besar nanti di dalamnya dikasihnya macam-macam obo yo jenis. Ah betul. Bakso beranak istilah istilah varian baru Kalau asli ini paling cilik-cilik semini-mini. Omong cina pentol yo. Nah pentol. Pentol. Omong ini pada heran ya kayaknya ya ngerti bakso gede nelo ya. Tapi emang ini. Ini dipotong mas, dipotong gopiso. Yo, mungkin paling tip tu guling gopiso nelo. Orang langsung lho ora dipotong uh, no, no, si Tapi cili-cili yeah. Wow. Mas uh? uh? mantep. Oh iya. memang. Ini Iki wong cowok. Oh. Indonesia. <laughs> Jawa. Tepak orang Jawa mm -mm. Mbak Iyok bisa ngomong Jawa mbak? Bisa, bisa. Mm. <laughs> Seronok loh asli seronok ketika kita melihat uh, Ada Apa namanya ya Yang satu kita, uh, Satu apa ya Satu bahasa dengan kita tengah. gitu Oh ini, ini ayam goreng So, udah lumping, sekarang enak <laughs> hmm. e -e, Banyak perubahan. Oke, okay, berarti ya nih jual lauk pauk juga ya, sama snack-snack gitu kucing. kucing. kucing. Ah, mau mudunin yang daerah Batu 12 terus Oh, Batu ah, ah, Terus Pelaku orang ojek, eh, orang ojek numpang bong numpang numpak motosikal. Memang melanceng lah. Ah. Keadaan sini, Oke guys, karena videonya sangat-sangat panjang sekali, jadi saya nonton separuh saja dan buat teman-teman semua yang mau nonton fullnya langsung saja klik link di deskripsi ya. Yang dapat kita ambil di sini, bahwasanya suasana perkampungan Jawa di Kucing Malaysia itu hampir sama dengan di Indonesia guys, ya dalam keadaannya dan ya asrinya Tapi mungkin ada beberapa kayak budaya-budaya yang tidak dilakukan di sana seperti itu. Yang dapat kita ambil di sini adalah bahwasanya di sana juga istilahnya bahasa Jawa ya bahasa Jawa di sana juga sangat kental guys macik tadi juga istilahnya bahasa Jawanya itu sangat sangat kental sekali masih kayak ya kayak kita berada di Jawa di Solo juga sama seperti itu guys oke terima kasih udah tengok video ini sampai selesai semoga bermanfaat semoga menambah wawasan kita semua pokoknya kalau teman-teman semua mau nonton full videonya langsung saja cek link di deskripsi support terus channel Pi Imaging dengan like share komen dan subscribe-nya oke okay, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh